Baiklah para sahabat ya selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentunya kita mendapatkan kabar bahagia para ya dari dalam kesaingan kita Jangan sampai lupa besok para ya tentunya akan ada live Instagram Lesti Daily bareng dedek Lesti Kejora Wow, Masya Allah para ya kita mendapatkan info nih, besok live LB bareng Bos Babe ya guys Yuk besok kata Didi Lesti ya Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa Tentunya pantengin terus Instagram Dedek Lesti dan Lesti Daily Jangan sampai ketinggalan para sahabat ya Untuk menyaksikan kejutan, bahagia, dan vitamin seger nih Langsung dari idola kesayangan kita Info ini juga kita dapatkan langsung dari akun sahabat tingers kleslar, sahabat tidak kalimat caption yang dituliskan, you bensu pramin yang di instagramnya lesti daily tuh para sahabat, ya. Yuk, jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai ketinggalan stay tune dan pantengin terus. Tentunya Instagramnya nya Lesti Daily dan Dede Lesti Kejora. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon dari para fans, ya, yakni dari akun Instagram. Faulina Aster mengatakan, yuhu nggak ada jamnya ya say, katanya tuh, kita lihat juga di balasan komentar para sahabat ya, dari akun Instagram. Rian Skoramilia1001 menyatakan abis maghrib katanya tuh, patennya terus para sahabat, ya, jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan untuk menyatakan live bareng dede Lesti Kejora dan selanjutnya juga kita mendapatkan vitamin bahagia juga nih siang hari ini ada postingan momen ketika tentunya dedek, lesti dan kakak bilar USG ya wow, masya Allah dengan bu dokter mudah-mudahan sehat untuk baby nya ya, doakan yang terbaik dan bundanya juga diberikan kesehatan dan ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh bu dokter nih Sehat-sehat selalu ya Dede lo kejora Abang Rizky pilar Dan si jabang baik Stay happy ya Masya Allah banget ya Doa terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik Diunggah kembali Atau dari post kembali Oleh akun sentral putih yang skor Bilar Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah Sehat-sehat ya kakak dede dan baby L Amin Doakan terus bersabat ya Dan kita lihat juga di kolom komentar nih Banyak sekali tanggapan yang diberikan dari akun 31.ai underscore Kawal budak terjangan sampai ketemu Bang lawan katanya tuh yo, <laughs> Masya Allah banget ya luar biasa Tentunya doakan saya yang terbaik untuk Dede yang Kakak Bilar Ini Kita masih menunggu informasi langsung dari Dede dan Kakak Bilar Soal jenis kelamin tentunya BBL persahabat ya Pastinya kalian penasaran Mudah-mudahan saja Dede Alasti dan Kakak Bilar mengabarkan langsung persahabat ya dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat Ada kabar bahagia juga yang kita dapatkan nih Masya Allah ya Lihat di postingan ini kakak Bilar sedang ngadem nih Dengan tentunya kipas angin ya Masya Allah Dan yang membuat kita bahagia Diunggah oleh akun sahabat Lesnar Taiwan Ada kalimat info yang dituliskan lewat caption Ngakak yuk bareng-bareng laporannya ditolak polisi guys Tuh persahabat ya tentu yang melaporkan Dedek Lesti dan Kakak Bilar laporannya itu ditolak oleh polisi persahabat ya masya Allah mudah-mudahan saja tentunya banyak yang melindungi Lesti dan Bilar persahabat ya ini salah satu tanda bahwa memang Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar itu memang tidak bersalah kita lihat juga di kolom komentar ya ini dari akun Instagram Hernix9 mengatakan lagian lucu juga orang nikah dilaporin kata youtube persahabat yang memang orang gak ada kerjaan yang selalu nyinyir yang selalu mengusik rumah tangga Lesti dan Bilar. Kita sebagai fans tetap kompak dan solid mendoakan yang terbaik untuk idola kita. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya? Tetap stay tune dan dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.